sekarang kita lihat perkembangan kepribadian ini diantara teori-teori ayo kita cermati kita ada di level mana jangan-jangan kita umurnya sudah tua tapi level kepribadiannya masih anak-anak sekarang banyak kan yang levelnya masih level anak-anak katanya Alpot Anak usia 0 sampai 3 tahun itu punya tiga proprio, proprio tadi ya ego diri, sense of bodily self, sense of continuity self identity dan self esteem. Jadi anak sampai maksimal 3 tahun itu dia mengenali dirinya dalam tiga kesadaran. Yang pertama Kesadaran tentang tubuhnya sendiri Jadi kesadaran Aku punya tangan Aku punya kaki Aku punya nah, itu Kesadaran pertama Nanti umurnya tambah Mungkin jadi setahun apa dua tahun Dia sadar tentang dirinya jadi sadar tentang dirinya itu bahwa aku yang kemarin-kemarin itu sama seperti aku yang sekarang Jadi sadar bahwa aku ini terus-terusan mengada Itu anak kecil, kalau tadi kan mungkin usia paling awal dia baru ngerti bahwa ini tubuhku, ini tanganku Sekarang dia sadar bahwa aku ini ada terus Disitu terus muncul yang ketiga namanya Self-esteem Bangga bahwa aku ini ada Itu level bayi Jadi kalau isi kepribadianmu Hanya bangga bahwa kamu ada Levelmu masih bayi Jadi kamu masih di level bahwa Saya ada Jadi Ya saya bilang tadi jangan-jangan Kita merasa sudah dewasa Tapi kita masih bayi Bayi pun yang di bawah 3 tahun Balita aja kalah, batita Di bawah 3 tahun Jadi awas salah Jadi orang yang Egoisnya luar biasa Hanya merasa dirinya sendiri yang ada Dianggapnya dunia sekitar itu Ngurusi dirinya semua itu levelnya anak umur 3 tahun ke bawah. yo itu masih perlu dimomong, masih perlu digendong. Ada lagi naik satu level lagi, 4 tahun sampai enam tahun, sampai masuk SD. Dari empat tahun mungkin paut ya, TK. Sampai masuk SD, dia punya dua kesadaran, dua kesadaran diri, dua proprium. Yang pertama adalah sadar yang selain dirinya Oh itu ibuku, itu mainanku Jadi mulai menyadari kehadiran yang di luar dirinya yang juga harus perlu dipertimbangkan Kemudian mulai punya gambaran diri Biasanya dia punya ideal-ideal, kalau -ideal. dia sering nonton TV, mungkin idolanya yuk Aktor-aktor TV, dia punya self-image Nonton bapaknya luar biasa, mungkin bayangannya oh, kayak bapakku itu Mulai main idola-idola Tidak -idola. salah, cuma orang dewasa yang bisanya self-image mengidentifikasi mengidolakan diri dengan sesuatu yang dia idolakan itu levelnya level PAUD apa TK jadi dia membangun cita dirinya dengan kesadaran-kesadaran gambaran-gambaran ideal yang dia miliki kalau anak kecil sih super superhero super hero. saya enggak tahu idulamu siapa sekarang kalau kamu mengidolakan seseorang Sesuatu macam-macam itu Sebenarnya kamu ada di level ini Tidak salah Cuma kalau hanya itu hidupmu ya Kamu benar-benar balita Ya Di bawah 5 tahun Oke okay. Naik kelas Sedikit umur 6 Sampai 12 tahun Ada satu kesadaran lagi yang naik Yaitu self as rational cooper jadi kemampuan berpikir rasional Jadi mulai realistis Mulai bisa memahami dirinya, lingkungannya secara rasional Itu anak SD Makanya sudah mulai bisa dikasih pelajaran-pelajaran Akalnya sudah mulai jalan sempurna Jadi ini anak usia 6-12 tahun di atas 12 tahun, usianya remaja. Kalau anak SD itu berpikirnya ya sekarang hari ini orang anak remaja itu sudah mulai berpikir ke depan. Sudah mulai bisa merencanakan, merencanakan. Sudah mulai besok mau jadi apa yang akan datang mau jadi apa. Apa anak 6-12 yang bisa berpikir tadi tidak bisa Pak bilang besok mau jadi apa? Bisa, cuma dia belum bisa berpikir jangka panjang Makanya anak SD itu apalagi anak balita, Kalau ditanya cita-cita kan -cita Sak senengnya dewe Cita-citanya apa? Polisi, cita-citanya apa? Pilot, cita-citanya apa? Macem-macem Itu kan dia ndak ya. ngukur Enak ndak enaknya Besok jadi polisi apa Cara untuk jadi polisi apa Yang harus dilakukan untuk jadi polisi apa Ya dia gak tahu tapi begitu dia remaja 12 ke atas dia mungkin kalau ditanya nggak bisa lagi sangat tutup poin. Kayak kalian ini kalau ditanya cita-citanya jadi apa kan kamu ya bingung kira-kira jadi apa ya, Pak. Kamu nggak berani lagi tutup poin mau jadi apa karena kamu sudah sadar proses-proses ke depan yang terjadi di masa depan. Untuk menuju sesuatu, kamu harus mengalami apa saja di masa depan. Itu yang membuatmu tidak mudah jawab. Mau jadi guru misalnya. Sebenarnya kalian bisa saja jadi guru. Tapi kan kamu mikir, untuk jadi guru harus bisa A, B, C, D, harus mampu ini, mampu itu apa? Ya saya bisa. Itu remaja sudah mulai berpikir ke depan. Makanya ini kan mulai pacaran-pacaran, mulai itu kan usia ini, karena dia berpikir ke depan Harus mulai, besok punya istri kan, punya keluarga kan, punya itu Mulai berpikir ke situ Meskipun hari ini banyak juga anak-anak SD itu bahas pacaran Cuma kan dia gaya berpacarannya enggak berpikir ke depan Pikirnya senang-senang sekarang niru yang di TV-TV Beda urusannya nah, manusia utuh sempurna, itu manusia dewasa self as jadi yang sudah kenal dirinya sendiri secara utuh, semua proses dari kecil sampai dewasa tadi ada iya dia bisa mengidentifikasi diri, punya kebanggaan diri tapi tidak cuma itu, dia juga bisa berpikir ke depan, dia juga punya ideal-ideal punya contoh-contoh yang diidolakan punya tapi bisa mengelolanya secara rasional, secara tanggung jawab. Ini orang dewasa. Jadi perkembanganmu harus runtut di situ. Ini namanya perkembangan kepribadian. Step by step berkembang selangkah demi selangkah. Terus ini materinya agak banyak, saya agak cepat sedikit. Nah, kalau ini penjelasannya Alpot tentang Pribadi yang sehat Dan matang Ayo kita ukur diri kita Kita sudah sehat dan matang apa belum Yang pertama Orang yang Pribadinya sehat Dan matang Itu ada perluasan Perasaan Diri Ini lawannya Egois orang mateng itu orang jiwanya sehat itu ndak egois dia sadar bener dia butuh yang lain ndak cuma orang lain tapi juga lingkungan sekitarnya semakin luas pergaulan semakin luas pengalaman dia merasakan semakin baik semakin utuh eh, ini orang mateng Beda sama egois Orang egois itu sebaliknya Dunia disuruh datang padanya semuanya Dia merasa bahwa dia orang sangat penting Maka yang lain harus ikut dia Itu orang egois Cirinya orang mateng yang pertama ini Jadi kalau kalian Ingin berpartisipasi terus Ingin nambah teman terus Ingin keluar terus meluaskan wawasan meluaskan pengalaman menandakan kamu mantan dirimu sehat jiwamu tapi kalau kamu mikirnya dirimu sendiri terus yang lain kamu bayangkan harus ikut dirimu semua kamu ukur pakai kacamatamu mungkin kamu perlu menyehatkan mentalmu lagi yang kedua hubungan dengan orang lain hangat saya tidak tahu ya menjelaskan hubungan yang hangat itu gimana uh, ya kerap lah ya intensif enak persahabatannya renyah manis, renyah itu justru pokoknya enak lah kalian ngerti ya intim punya banyak sahabat kan banyak orang yang tidak bisa punya sahabat Gak bisa punya teman Nah, cirinya orang dewasa mateng itu bisa intim, bisa akrab dengan siapa saja Jiwamu sehat berarti Yang nomor tiga, emosinya aman Emosinya aman itu bukan berarti tidak bisa marah, tapi dia bisa mengontrol marah Bukan berarti tidak bisa kecewa, tapi bisa mengontrol kekecewaan Bukan berarti tidak bisa sedih, tapi sedih tidak bisa mengalahkan dia, dia bisa mengontrol kesedihan Itu namanya emosinya aman, menunjukkan kamu matang. Saya tidak bisa marah tuh, Pak. Oh, enggak. Kalau tidak bisa marah, sebenarnya malah tidak sehat. Tetap orang itu bisa marah, bisa tersinggung, bisa kecewa, bisa sedih. Saya senang terus, Pak. Ketawa terus, Pak. Malah tidak waras. Kadang-kadang juga ada masalah Terus kamu kepentok, terus kamu sedih Kadang-kadang juga kecewa Sama orang lain, kadang-kadang kecewa Sama dirimu sendiri, biasa Tapi kamu bisa kontrol Nah Ini namanya emosimu aman Orang yang pribadinya Matang itu emosinya aman Marah sih Tapi bisa tak kontrol Tidak Diekspresikan lewat kata-kata yang merusak Atau tindakan yang merusak tapi marahnya tetap. Ada temanmu bikin kamu marah, kamu nggak perlu maki-maki, nggak -maki, perlu dia. Ya boleh kamu bilang, "Saya marah lo ini," gitu apa-apa. <laughs> gitu apa-apa kan, biar temanmu tahu kalau marah. Tapi emosimu aman terkontrol. Oke. Okay. Terus yang keempat, persepsinya realistis. Jadi Melihat sesuatu itu objektif Tidak didramatisir Tidak juga dilebih-lebihkan Dikurang-kurangi Orang yang realistis itu lebih bahagia Melihat kenyataan apa adanya Tidak ditambah-tambahi Ya, Kayak kamu sama pacarmu Itu lebih enak realistis Kalau pacarmu tanya Aku paling cantik gak di dunia Ayo jawab aja, ya enggak, yang lebih cantik juga banyak Cuma yang mau sama aku cuma kamu Loh. Itu kan lebih realistis Daripada kamu bohong, Wah, kamu satu-satunya Kamu yang merenda itu mesti bohong Enggak realistis Dilihat saja kenyataan apa adanya nah, begitu Itu lebih enak Daripada Ya itu tadi, kamu pakai nipu-nipu, pakai gombal-gombal Nanti kecewa lo Aku sekarang gemuk ndak Itu jawabnya susah ya kamu Kan banyak yang banyak gitu Ya enggak apa-apa lah, kamu sekarang berbobot Kalau menurut saya misalnya Oke, tapi ndak apa-apa Tetap menarik, kok gak masalah Ya Oke ya kadang-kadang kan pertanyaan-pertanyaan itu jawabnya kamu susah. Yang menarik dari aku apa sih? Ya, kamu mau jujur gimana? tidak jujur gimana? jadi susah. Sudah jawab realistis saja, sambil kamu kasih alasannya apa, tidak masalah. Allah berat badan itu bagi aku tidak segalanya, misalnya tidak masalah. itu lebih realistis, lebih enak untuk jiwamu, untuk psikismu. terus Punya keterampilan Untuk menyelesaikan masalah Atau tugas itu lebih enak Lebih matang Orang yang Tidak bisa apa-apa, merasa tidak kuasa Apa-apa, itu biasanya Jiwanya gelisah Terus, pemahaman diri Ini tugasnya Filsafat ini, mengenali diri Sifatku seperti apa ya Kebiasaanku ini kayak gimana Aku ini orang yang seperti apa sih Itu pemahaman diri Semakin kamu paham dirimu semakin mudah Kamu mengontrol dirimu Namanya pribadimu sehat dan matang Terus punya filosofi hidup Yang komprehensif Ini orangnya matang Matang itu punya filosofi Yang bisa jadi bekalmu untuk masa depan Saya hidup saya saya tidak ambisius Pak, yang penting ikhlas Jadi dengan ikhlas ini nanti saya mengejar target ke depan nah, Itu biasanya orangnya lebih tenang Namanya filosofi hidup Setiap orang sebenarnya punya filosofi Cuma tidak setiap orang sadar Nah sadari itu kemudian jadikan kendaraanmu menuju masa depan Saya ini orangnya isi gue nggak Saya nikmati saja nanti Ada hasilnya Disyukuri, tidak ada hasilnya, ya berjuang lagi Ini kan filosofi namanya Setiap orang pasti punya tinggal kamu bunyikan saja filosofi hidupmu apa Kayak orang Jawa itu misalnya Punya filosofi, mangan orang mangan ngumpul misalnya Miskin tidak apa-apa asal rukun misalnya kan Itu namanya filosofi hidup nah, Sadari itu kemudian kendara itu untuk kesuksesanmu di masa depan karena ketika itu disadari mungkin lebih produktif